juga yang kecil jadi panjang yang <laughs> lain itu iya kan uang Dina juga dibawa kabur Tahu kan yang Flamingo itu, yang agensi Flamingo udah, udah jangan-jangan bahas itu suka keinget lagi sekarang aja baru ada musibah Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak usah curhat mm -mm, Jangan dibahas Skip-skip aja Kalau di Brunei sekarang jam berapa kak? Oh, beda sejam. Mana? Iya, itu suara burung, Kak. Masa suara Dina? Enggak, itu keburu ke tutup typing itu, Kak. Ya Allah. Maaf, maaf. Burung Anis ya kan nanyanya juga aneh itu suara burung ya udah tahu suara burung masa suara Dina ngakak anjir typing Teh ngakak ui typing Teh ui kalau nanya burung apa itu masuk Aka itu burung apa Dina bakal jawab itu burung Anis Aku mau jadi tetanggamu saja. Aku nggak mau. Gimana dong? Aku tetanggamu, bukan? Burungnya itu, aja. oke Kak Sanji. Aku jadi suamimu saja seandainya di mana Dina cantik Sumedang di Cemalaka Sumedang Sumedang Sumedang kira-kira kami gak dengar gitu. Itu nasi, kenapa dihitung? Baik, itu begitu ya. Udah, dina op dulu ya. Dina op dulu, Kak. Oke. Kak maaf Kak Bi, Kak Kak ka Happy Top Up, Kak Edwin, Kak Top satu Pinjol, Kak On, Kak Duarkali, Kak Madan, Kak Mujihari, Kak cikri Kak A, Kak Matcikri, Kak Badar, Kak Mirna, Kak ka Dia, Kak Wira, Kak Kak Devi, Kak Nina, Kak Om, Kak Charlie, Kak ka Abdullah, William, Guntur, dan semua bot. Setelah baca apaan See you next time Bye bye Makasih khususnya buat Kak Oke dan Kak G. Semoga rezekinya makin lancar Lebih melimpah lagi Semoga rezekinya sederus hujan Sederus Air keran yang terus mengalir Gitu ya Semoga kebaikan kalian tergantikan Buat viewers-viewers viewers Yang typing-typing Makasih udah ramein room Dina Soalnya Dina tanpa kalian Bukan apa-apa guys Dina hanya Sebatas Host biasa tanpa kalian Dadah Semoga yang kecil jadi panjang udah ada pakai itu ah nanti op sendiri Waalaikumsalam nanti op sendiri nunggu op sendiri salam salam dulu atau de Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum kalian jangan lupa sholat ya guys udah azan